James Webb Space Telescope telah menangkap pemenangan menakjubkan dari galaksi yang menampung Supernova dengan bantuan lensa gravitasi kolosal. Pelensaan gravitasi terjadi ketika benda angkasa masif membelokkan jalur cahaya hampir seperti lensa besar. Dalam hal ini, lensanya menangkap gugus galaksi RX J2129 yang terletak 3,2 miliar tahun cahaya dari bumi di konstelasi Aquarius. Para astronom menemukan supernova tersebut menggunakan pengamatan dari teleskop antariksa Hubble dan diduga merupakan supernova tipe Ia yang sangat jauh. Supernova ini sangat membantu para astronom karena mereka selalu menghasilkan luminositas yang konsisten, membuatnya berguna untuk mengukur jarak astronomi. Dengan menggunakan observasi dari teleskop antariksa Hubble, Para astronom menemukan Supernova di latar belakang galaksi dengan tiga lensa dan menduga mereka telah menemukan Supernova tipe Ia yang sangat jauh. Supernova tipe Ia selalu menghasilkan luminonitas yang cukup konsisten, yang membuatnya berguna bagi para astronom karena jaraknya dari bumi sebanding dengan seberapa redupnya mereka di langit malam. Objek dengan kecerahan yang diketahui dapat digunakan sebagai lilin standar untuk mengukur jarak astronomi. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan terkait NASA James Webb Space Telescope menangkap cluster galaksi masif RXJ2129. Selanjutnya, jangan lupa mensubscribe subscribe dan man share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.